Selanjutnya, keberuntungan kepada zodiak Aris. Selanjutnya, keberuntungan kepada zodiak Taurus. Selanjutnya, keberuntungan kepada zodiak Gemini. Selanjutnya, keberuntungan kepada zodiak Cancer. Selanjutnya, keberuntungan kepada zodiak Leo. Selanjutnya, keberuntungan kepada zodiak Virgo. Selanjutnya keberuntungan kepada zodiak Libra, selanjutnya keberuntungan kepada zodiak Scorpio, selanjutnya keberuntungan kepada zodiak Sagittarius, dan yang terakhir adalah keberuntungan kepada zodiak Capricorn. Jika kartu keberuntungan per zodiak sudah kita dapatkan, kini saatnya kita langsung mengambil kartu kesimpulan yang dapatkan masing-masing zodiak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 Dalam kategori Fort of Swords ataupun empat pedang, seorang Aquarius diprediksikan akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori kesehatan yang meningkat, keuangan yang meningkat, rezeki yang meningkat. Di bulan Oktober tahun 2021 yang dimana sini juga digambarkan seorang Aquarius terlalu lelah di dalam bekerja, terlalu fokus di dalam bekerja, namun dampaknya akan positif kepada keuangan serta kehidupan. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Star secara umumnya destar itu diartikan impian harapan dan cita-cita dan jika kartu besar kita gabungkan dengan zodiak Aquarius di sini menggambarkan impian harapan cita-cita bisa diwujudkan oleh seorang Aquarius di bulan Oktober tahun 2021 yang dimana di sini gambarkan seorang Aquarius juga mendapatkan keberuntungan di dalam kategori kesehatan kehidupan serta karir dan untuk zodiak yang kedua adalah Ace of Cups ataupun satu piala bentuk Zodiac Pisces mempunyai keuntungan di dalam kategori hubungan asmara yang dimana disini digambarkan kepada seorang Pisces yang silang single ia akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki terjenjang yang lebih serius yang dimana sini akan membuat hubungan asmaranya lebih bahagia dan kepada seorang Pisces yang sudah berpasangan di disini menggambarkan akan ada sebuah kejutan yang didapatkan oleh seorang Pisces di bulan Oktober tahun 2021 yang dimana sini bisa saja Seorang Pisces akan mendapatkan keturunan di bulan Oktober dan disini juga dikategorikan seorang Pisces bersama pasangan akan menata meniti kembali hubungan asmaranya untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bagus lagi. Dan jika kartu zodiak Pisces kita gabungkan dengan The Star disini menggambarkan impian harapan cita-cita yang didambakan oleh seorang Pisces akan berbuah manis di bulan Oktober tahun 2021 untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam hubungan asmara yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara dan untuk zodiak yang ketiga ataupun zodiak Aries adalah Seven of Pentacles ataupun 7 poin untuk zodiak yang ketiga ataupun zodiak Aries di sini mendapatkan keberuntungan di dalam kategori karir dan keuangan. Di sini digambarkan seorang Aries akan mendapatkan satu peluang, satu kesempatan untuk mendapatkan income di bulan Oktober tahun 2021. Yang dimana peluang lain akan mengobati satu peluang yang diambil oleh seorang Aries di bulan Oktober tahun 2021. Yang akan berdampak positif kepada keuangan, kehidupan, serta karirnya. Dan di sini juga digambarkan seorang Aries akan terus berjuang, akan terus fokus untuk satu peluang tersebut. Yang dimana peluang tersebut merupakan kategori karir dan pekerjaan yang akan sangat mendongkrak keuangan lebih bagus lagi dan jika kartu besar kita gabungkan dengan zodiak aris di sini menggambarkan impian harapan cita-cita bisa diraih oleh seorang aris di bulan oktober tahun 2021 yang dimana di sini dikarenakan seorang aris akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori karier dan keuangan dan untuk zodiak taurus adalah eight of ataupun delapan piala untuk zodiak taurus di sini menggambarkan akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara yang dimana mana di sini seorang Taurus akan berhasil menemukan jawaban menemukan solusi atas hubungan asmaranya ataupun atas masalah hubungan asmara yang dialami oleh seorang Taurus di bulan-bulan sebelumnya. Di sini digambarkan seorang Taurus mampu mengintrospeksi diri, mampu menyelesaikan masalah yang dimana di sini akan berbuah manis kepada hubungan asmaranya bersama seorang pasangan di bulan Oktober tahun 2021, dan di sini juga tidak terketuk kemungkinan seorang Taurus yang sedang single akan mengakhiri perjalannya untuk mencari pasangan di bulan Oktober tahun 2021, yang dimana di sini akan bertemu pasangan dan mendapatkan kebahagiaan hubungan asmara. Dan jika kartu destar kita gabungkan dengan zuriq yang keempat, di sini menggambarkan seorang Taurus akan mendapatkan. Biar harapan cita-cita di bulan Oktober tahun 2021 untuk mewujudkan hubungan asmara yang lebih bahagia bersama seorang pasangan dan perjalanan untuk mencari pasangan akan diakhiri oleh Taurus yang sedang single di bulan Oktober dan di mana di sini digambarkan keberuntungan seorang Taurus ada berada di dalam kategori hubungan asmara dan untuk kartu zodiak Gemini adalah 4 of cup ataupun 4 piala untuk zodiak gemini di sini menggambarkan akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara dan pekerjaan. Di sini digambarkan seorang gemini akan menatap melihat, berpikir lebih jernih kembali untuk mempertimbangkan hubungan asmaranya, yang dimana di sini disarankan ataupun yang dimana di sini dilakukan oleh seorang gemini melihat satu sisi kebaikan yang dilakukan oleh pasangan dan membuang sisi keburukan oleh pasangan yang akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya. Dan disini juga digambarkan seorang Gemini yang sedang single akan mendapatkan satu pujaan hati di bulan Oktober, serta akan mampu mendobat hubungan asmara lebih bagus lagi. Dan di disini juga digambarkan bahwasanya seorang Gemini akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang sangat besar nilai harganya yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan jika kartu desa kita gabungkan dengan zodiak Gemini disini menggambarkan. Impian harapan cita-cita akan didapatkan oleh seorang gemini di dalam kategori hubungan asmara dan kategori pekerjaan yang dimana di sini hubungan asmara dan pekerjaan akan meningkat drastis yang dimana akan berdampak positif kepada kehidupan gemini sendiri dan untuk zodiak yang ke 6 ataupun zodiak cancer adalah Akuwan ataupun 8 topan untuk zodiak cancer di sini digambarkan akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori dari pekerjaan dan keuangan. Di sini digambarkan, seorang Cancer akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan pekerjaan serta finansialnya lebih bagus lagi. Dan di sini juga digambarkan, seorang Cancer akan membuka sebuah usaha yang dimana di sini usaha tambahan, usaha miliknya sendiri yang akan mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi yang dimana di sini selalu didukung oleh orang-orang terdekat dan pasangan Cancer sendiri. Dan jika kartu start kita gabungkan dengan kartu zodiak Cancer di sini menggambarkan Impian harapan cita-cita akan didapatkan oleh seorang Cancer di bulan Oktober tahun 2021 untuk mendapatkan peningkatan karir, pekerjaan, serta keuangan yang sangat drastis. Dan untuk kartu Zodiac Leo adalah 7 Oxford ataupun 7 Pedang. Untuk zodiak Leo di sini menggambarkan akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori kesehatan, keuangan, dan kehidupan. Di sini digambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang selalu menatap masa depan, berusaha melupakan masa lalu, yang dimana di sini seorang Leo akan juga berjuang untuk mendapatkan pekerjaan karir kehidupan yang lebih bagus lagi, dan di sini seorang Leo akan mendapatkan dan bertemu seseorang, yang dimana seseorang tersebut akan memberikan tawaran pekerjaan kepada seorang Leo. Yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta di sini seorang Leo akan menjaga kesehatannya lebih bagus lagi di bulan Oktober tahun 2021. Dan jika kartu destar kita gabungkan dengan zodiak Leo di sini menggambarkan impian harapan cita-cita akan didapatkan oleh seorang Leo akan bisa diwujudkan oleh seorang Leo di bulan Oktober tahun 2021. Yang dimana di sini digambarkan seorang Leo akan mendapatkan keberuntungan di dalam kartu keberkahan pekerjaan serta kehidupan. Dan untuk kartu zodiak Virgo adalah Ten of Swords ataupun 10 pedang. Untuk zodiak Virgo akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori karier pekerjaan serta kesehatan. Di sini digambarkan seorang Virgo yang dulunya ataupun sebelumnya pernah mengalami kepengkhianatan. namun di bulan Oktober tahun 2021 seorang Virgo mampu bangkit dan dari pengkhianatan tersebut sehingga di sini akan positif kepada kesehatan dan di sini juga lambat daun seorang Virgo akan mendapatkan puncak karir keuangan yang meningkat di bulan Oktober tahun 2021 dengan usaha kinerja kerja keras ide nya sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain serta tidak mau bergantung kepada orang lain dan jika kartu desa kita gabungkan dengan zodiac Virgo di sini menggambarkan impian harapan cita-cita seorang Virgo akan bisa ia wujudkan untuk mendapatkan kesuksesan untuk mendapatkan keberuntungan di bulan Oktober tahun 2021, yaitu di dalam kategori kesehatan karir dan keuangan. Dan untuk kartu zodiak libra adalah Six of Swords ataupun 6 pedang untuk keberuntungan zodiak libra di sini menggambarkan ada dua, yang pertama kesehatan dan kehidupan. Di sini digambarkan kesehatan seorang si libra akan semakin meningkat dan terus meningkat di bulan Oktober tahun 2021, yang dimana di sini kesehatannya akan selalu ia jaga. Di bulan Oktober yang dimana di sini seorang pasangan ataupun orang-orang akan ikut berperan serta dan di sini juga digambarkan seorang libra akan mendapatkan kehidupan di bulan Oktober tahun 2021 yang lebih bagus lagi yang dimana di sini digambarkan juga keuangan akan semakin meningkat dan jika kartu destart kita gabungkan dengan kartu zodiak libra di sini menggambarkan impian harapan cita-cita seorang libra untuk mendapatkan kehidupan keuangan serta kesehatan yang lebih bagus akan bisa ia wujudkan dengan bantuan orang-orang sekitar. Dengan doa orang-orang di sekitar di sendiri diri dan untuk kartu zodiak Scorpio adalah dua cup ataupun dua piala Untuk zodiak Scorpio di sini mendapatkan keberuntungan dalam kategori hubungan asmara dan keberuntungan di dalam kategori keuangan. Di sini dilambangkan seorang Scorpio akan dilambangkan dengan Tua cup yaitu bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius. Yang dimana di sini akan tercipta hubungan asmara yang lebih bahagia serta lebih harmonis lagi. Hubungan asmara yang lebih harmonis akan memicu pintu intuisi seorang Scorpio akan terbuka di bulan Oktober tahun 2021 yang membuat keuangannya semakin meningkat. Dan di sini kepada seorang Scorpio yang sudah berpasangan akan memiliki komitmen bersama pasangan untuk sama-sama berjuang untuk mendapatkan keuangan kehidupan yang lebih bagus lagi. Dan jika kartu the kita gabungkan dengan zodiak Scorpio di sini menggambarkan... Impian harapan seorang Scorpio bersama pasangan akan bisa mereka wujudkan di bulan Oktober tahun 2021 untuk mendapatkan keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara dan keberuntungan di dalam kategori keuangan yang akan semakin meningkat. Dan untuk kartu zodiak Sagittarius adalah Ace of Pentacle ataupun satu koin Untuk keberuntungan seorang Sagittarius di bulan Oktober tahun 2021 ada di dalam kategori keuangan dan karir. Di sini digambarkan seorang Sagitarius akan menerima satu pekerjaan yang baru, satu pekerjaan yang sangat besar yang mampu mendongkrak karir kehidupan serta keuangannya akan semakin bagus lagi. serta di sini digambarkan juga seorang Sagitarius akan menantang menitik kembali karir pekerjaan keuangan yang berdampak positif kepada karir kehidupan serta keuangannya. dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Sagitarius akan memulai sebuah usaha yang baru yang dimana mana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan jika kartu The kita gabungkan dengan zodiak Sagittarius di sini menggambarkan impian harapan dan cita-cita yang diharapkan oleh seorang Sagittarius akan bisa diwujudkan di bulan Oktober tahun 2021 yang dimana di sini didukung dengan keberuntungan yang ia dapatkan yaitu di dalam kategori kar keruangan serta kehidupan yang semakin meningkat dan untuk kartu zodiak Capricorn adalah Five of Swords ataupun lima pedang untuk zodiak Capricorn akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori Kesehatan dan keuangan. Di sini digambarkan seorang Capricorn akan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus dibanding bulan sebelumnya, yang dimana di sini seorang akan selalu memperhatikan Capricorn di dalam kategori kesehatan. Dan di sini juga digambarkan seorang Capricorn mampu melihat satu peluang untuk membuka usaha, yang dimana di sini usaha tersebut akan menghasilkan keuangan yang sangat maksimal, akan mampu mendongkrak kehidupan finansial lebih bagus lagi. Dan jika kartu desa kita gabungkan dengan zodiak Capricorn, di sini menggambarkan. Impian harapan cita-cita seorang Capricorn akan bisa ia wujudkan untuk mendapatkan Keuangan kehidupan yang meningkat yang dimana disini dikarenakan juga seorang Capricorn akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori kesehatan serta keuangan dan karir Baik sini bisa kita simpulkan Letak keberuntungan 12 Jodiak di bulan Oktober tahun 2021 semoga bermanfaat Ingat like komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya